la ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jumpa lagi sama Coach Bono di channel Bono Subono YouTube Nah, terima kasih saya ucapkan buat yang setia sama channelnya Bono Subono channel YouTube yang sudah subscribe terima kasih banyak saya acungi jempol dua terima kasih sekali lagi terima kasih banyak bagi yang belum mohon di subscribe ya biar YouTube akun YouTube Bonosubono-nya terus berkembang dan semakin banyak yang subscribe oke okay guys hari ini saya akan membuat satu misi yaitu unboxing sebuah tanaman yang saya ingin sekali karena kecantikan uh, tanaman hias itu apa tanamannya guys oke okay, ini dia unboxingnya pillow dendron pink princess ini hasilnya guys. Nanti doakan biar tumbuh subur ya. Terus nanti jangan kemana-mana, jangan lewatkan videonya unboxing Philodendron Pink Princess yang kus bono pesan lewat online dan alhamdulillah sudah ditanam barusan. Kita lihat videonya, oke? Okay? Jangan kemana-mana dan terus dukung akun youtube saya akun youtube bonus bono channel biar terus bisa berkembang oke okay guys buka unboxing guys pakai pisa ya guys kita paket pakai JNE. Dari AM Flora, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, sudah sampai, guys. Kita unboxing. Oke, okay. sudah dibuka, guys. Paketannya bagus, tapi oh. kita tarik, guys. Wow, ini dia harta karun tersembunyi, namanya. Pengulang pink princess ya, guys. Susah, guys. eh ah, kita buka. Ah, ada lagi dua pas, terakhir. Oke, kita buka, guys. Oke, oke, oke. Tarat, welcome, Pink Princess, Philodendron Pink Princess. Oke, okay, kita buka. Tarat, kita lihat mana bonggolannya. Gali dulu, guys. Gali, gali, gali, gali, gali. Digali, digali, digali. Nah. Sereh Bonggolan pink princess guys Aduh Undang-undang jadi Eh udah ada ini calon binti Bismillah ya Doain Jadi doain Tumbuh subur Minta dukungannya ya guys Jangan lupa subscribe like and comment and share Mohon dukungannya, biar Youtube Bonus-bonus channel terus berkembang Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat